lah umur mata tangga. Thank hmm. you menyempat untuk kejadian begini ban. Kejadian di bidang apa? Dalam bidang yang lembaga bunuh dua abang. Benar. Budi selingku, budi selingkuh ni. Boleh jadi bohong. De Ini ni di, di selingku ataupun diteliku. Dan nusnara bandua Bandua dan ada. ada? Hmm. Berarti padanglah ni. Lah yang kodang uh, ni kerana Allah dah yang lebih jodoh buat Allah perlu yang yang terima. Yang mentas. <coughs> Simpel boleh jawabannya baninya meranji mo oh urta ah monyo meranji mo oh simple tapi simple tapi kental kan meranji meranji mo oh berasa budak dia shah anak kau kau tinggal lawang berana beti yang beti ni wartawan dia jangan mati meranji kau mo urta eh wartawan berapa eh ada gobang perut katai ai